Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu banyaknya kerusakan akhlak manusia di akhir zaman. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eks dalam menyebarkan kisah-kisah Islami. Perisiwa hari kiamat seakan tidak begitu banyak dipercayai banyak orang Zaman yang begitu bobrok dan rusak ini akan kembali lagi menjadi zaman Zahiliyah Lihat saja, generasi muda seakan sudah lupa akan pentingnya beribadah dan mengaji Mereka disibukkan dengan kesenangan, hiburan, dan popularitas dunia sehingga akhirat pun lupa Penampilan muslim namun perilaku sangat biadab banyak wanita berpakaian tertutup Namun sangat ketat Sehingga terlihat seperti telanjang Mirisnya lagi Tidak jarang seorang pria maupun wanita Bergoyang mengumbal aurat di media sosial Tanpa merasa dosa Rasulullah Wasallam bersabda Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat Ialah akan muncul pakaian-pakaian wanita Dan apabila mereka memakainya Keadaannya seperti telanjang Hadis riwata berani Allah SWT telah banyak sekali memberi peringatan, bencana, musibah, dan penyakit yang bertubi-tubi sampai sekarang ini Namun sayang banyak manusia yang belum tersadarkan akan semakin dekatnya hari kiamat yang benar-benar nyata itu Semakin dekatnya hari kiamat maka fitnah-fitnah akan semakin besar kebencian di mana-mana berita-berita dosa dan hoaks akan akan mampu mempengaruhi isu dunia dan memutuskan tali silaturahmi perbuatan keji dan mungkar meraja merajalela salat ditinggalkan hiburan diperpanjang dosa-dosa jariyah mengalir deras hingga kematian Rasulullah sallallahu alaihi bersabda tidak akan tiba hari kiamat Hingga banyak perbuatan dan perkataan kecil, pemutusan silaturahmi, dan jeleknya hubungan bertetangga Hadis riwayat Ahmad Akibat banyaknya fitnah, maka banyak juga pertikaian dan konflik yang tak surut silih berganti. Kejamnya lagi, tidak jarang setiap permusuhan selalu berakhir dengan pembantaian, pertumpahan darah, dan pembunuhan. Sesama muslim banyak yang perang saudara sebab perbedaan akidah dan politik. Rasulullah s.a.w bersabda Tidak akan terjadi kiamat Sehingga banyak terjadi haraj Sahabat bertanya Apa itu haraj ya Rasulullah Rasulullah s.a.w menjawab Haraj adalah pembunuhan Pembunuhan Hadis riwayat Muslim Selanjutnya Allah ta'ala akan mengangkat ilmu pengetahuan dari bumi Dengan cara mewafatkan para ulama-ulama solih. Apabila para ulama tiada maka hanya tinggal orang-orang yang hidup dalam kesesatan dan tanpa arah. Dunia nantinya akan terbalik, hukum haram akan menjadi halal, dan hukum halal akan menjadi haram. Yang hanya adalah orang-orang bodoh yang dijadikan pemimpin dan tuntunan, hingga akan banyak terjadi kesesatan yang luar biasa. Selain itu, lama-kelamaan kepercayaan umat terhadap ulama akan hilang, karena kesulitan mencari ulama-ulama yang masih sholi dan alim. Akhlak manusia kian hari kian rusak Kebodohan akan agama tersebar di mana-mana Akibatnya kemaksiatan menjamur Khamer atau minuman-minuman keras menjadi konsumsi banyak orang Tidak jarang orang yang mabuk berat Yang akhirnya menimbulkan banyak sekali persinaan Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat Adalah diangkatnya ilmu tersebarnya kebodohan Diminumnya Khomer dan merajalelanya lelanya perzinaan Hadis siwat Al-Bukhari Penampilan manusia kian berubah. Banyak orang yang suka menyemir rambut-rambut mereka menjadi warna hitam Padahal ini adalah larangan dalam Islam Dan siapapun yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu Maka kelak tidak akan pernah mencium harumnya surga akhirat Rasulullah SAW bersabda akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang mengecat rambut mereka dengan warna hitam Hussein salah satu perawi mengatakan Seperti tembolok belum merpati Kelak mereka tidak akan mencium baunya surga Hadis riwayat Ahmad Dalam gelagak perekonomian Banyak terjadi kecurangan-kecurangan dalam transaksi yang sangat merugikan Banyak menjual yang mengurangi timbangannya Skema riba menjadi terasa si setiap harinya Sehingga terasa barang-barang terasa mahal dan banyak merugikan banyak orang Entah di dunia perbankan maupun uang digital Banyak sekali praktik-praktik dan produk-produk ribau yang dilegalkan pemerintah sendiri Padahal hal ini dipandang keharamannya dalam Islam Rasulullah s.a.w. bersabda Menjelang hari kiamat, riba akan merajalela Hadis diwat ad Berani. Akhlak pemimpin di akhir zaman juga mengalami kerusakan, di mana banyak sekali orang-orang yang tidak berilmu tidak memberi keahlian diangkat menjadi seorang pemimpin atau pejabat. Akibatnya, mereka hanya mementingkan perut sendiri dan kelompoknya. Para pejabat pemerintah yang zolim bertebaran di mana-mana. Akibatnya, rakyat sengsara korupsi di mana-mana, kesolidan data menghantui rakyat tanpa hentinya. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa apabila sebuah amanah diberikan kepada seorang yang bukan ahlinya Maka tinggal tunggu saja hari kiamat tiba Keadilan juga menjadi barang langka di akhir zaman Para penegak hukum banyak yang pergi dan kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum laksana barang jualan yang dapat dibeli dengan uang Para hakim keadilan banyak yang tidak amanah Hukum laksana tajam ke bawah dan tumpul ke atas Para saksi dan pengacara banyak yang membela kebatilan dan menyembunyikan kebenaran Mereka tidak membela siapakah yang benar Namun mereka membela siapakah yang membayar Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar Hadis Yawat Ahmad Selain itu, populasi manusia di bumi mengalami penyusutan yang signifikan. Di mana perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 50 banding 1. Jadi, jumlah wanita akan menjadi paling banyak dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, akan terjadi fenomena perbudakan di mana seorang budak perempuan hamil dan melahirkan majikannya sendiri, dalam arti anak yang juga majikannya sendiri. Na'udzubillah min ali. Nah, itulah fenomena akhir zaman sesuai sabda Rasulullah Wasallam. Kita hanya bisa berlindung kepada Allah dari kehancuran akhlak di akhir zaman ini. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selamat. Amin.